Dari dulu, kok orang orang angklung itu kok nyaman, bangga. bangga banget merasa saya orang angklung, Buini. tapi kita main karya orang lain gitu. Bagi saya malah <tuk> kan karena saya mungkin tetap orang musik, saya harus membuat sesuatu di situ. <tuk> Dan kita udah ngebahas tentang proses hmm. uh, kenapa jadi seorang Ayadi termasuk kenapa bisa jadi seperti ini ya hmm. sebenarnya. Nah, Jackie dengar bukan Jackie dengar Ayadi membuat sebuah nama, Iwung hmm. Foundation. Apa hmm. sih Iwung Foundation? Nah, sebelum ke Iwung, mungkin saya dulu kenapa saya diangkut dulu? Hmm. Karena Iwung ada kaitan dengan dengan juga. Nah, boleh-boleh. sebelumnya Nah, uh, waktu itu saya sempat acara bersama gamelan ini bersama Pak Patay, patahailah ini, saya kebetulan ada tapi dulu di Prancis, eh di Belanda tapi di komunitas Prancis, eh di Belgia, Belgia tapi komunitas Prancis waktu itu. Nah saya sama kakak kelas saya, namanya Kang Gun, -Gun waktu itu, uh, Blue Shelter bukannya? <laughs> Belum, sekarang jadi wakil, wakil kepala sekolah maksudnya, oh. di sekarang. <laughs> Beliau kakak kelas saya kita berdua ditugaskan untuk menghadiri workshop itu. Oke, okay, saya hendak datang ke sana awalnya gamelan. Gamelan. Waktu itu ya ada angklung di sana karena saya sebelumnya memang sudah tahu belajar angklung. Iya. Belajar angklung dari ya dari awal perkuliahan, saya belajar angklung terus belajar sendiri. Saya jadi pembicara di situ. Jadi pembicara angklung. Waduh, saya ngebahas apa ya? Karena wawasan saya, pengalaman saya juga untuk berbicara di situ memang belum belum inilah, belum lebih ya. ke banyaknya keilmuannya lebih ke sejarah, berarti ya? ya, buat buat itu mungkin saya hanya sebatas praktisi aja lah di pemain-pemain oh. buat mengkaji itu belum, karena saya waktu masih ya, satu, kayaknya belum ini kalau misalnya. nah di situ uh, awalnya di situ gimana TK, jadi TK-TK ada kecil, nah pas angklung yang hadirnya bukan TK, kebalikannya, kan? yang guru-gurunya. Dan guru-guru TK SD itu di luar gue, itu kebalik dengan kita. Itu malah yang itu banyak profesor, profesor SD itu banyak doktor, profesor yang gelaran tinggi-tinggi. Kita kan kebalik ya biasanya, hmm. ya. yang profesor itu di paling tinggi. tingginya itu dibalik di bawahnya. Jadi yang pertanyaan itu <laughs> sangat kritis-kritis Jadi di Belgia, dan waktu itu bertanya, ya sebut aku, saya ngasih materi yang saya tahu gitu. Lama-lama nah, ada satu pertanyaan yang menggoda kepala saya waktu itu itu profesor uh, dia orang-orang Belgia tapi dia sangat paham dengan budaya Indonesia. Karena dari kecil dia lama di Indonesia, dan dia pulang ke Eropa dan dia tahu banget. Dia pertanyaan seperti ini, karena dia, dia di awal saya meng, mengapresiasikan tentang musik angklung. Hmm. Saya kasihkan musik angklung de, apa padang ya, yeah. dengan aransemennya gitu ya. Tampil saya itu waktu uh, melihat di sebuah video. Dia kan lagu yesterday, waktu itu yeah. lagunya Beatles ya, Beatles. Di, ditampilkan mereka, oke okay, cukup oke okay, itu bermakna okay. bagi mereka, oke okay, itu mereka itu menghargai, yeah. tapi belum setuju, oke okay, ya, tampilkan, terus angklung yang lain ditampilkan, angklung buhun, ya bertanya seperti ini, oke okay, makasih Yadi, kalau bahasa Indonesia ya, okay. dari awal saya menyimak anda dari tadi itu me me me me menjelaskan angklung kepada saya, angkun angklung. angklung. Saya ingin bertanya, dari tadi Anda itu menjelaskan angklung barat, betul? Itu bukan kesenian angklung, itu kesenian dari dunia kami, dari barat, dari Inggris, katanya. Kemudian aku mohon tadi itu, itu, lagunya udah ada, katanya. Karena itu, lagu-lagu kesenian, Jawa Barat, tradisional, lagu cincang keling, dimainkan di angklung. Ya, pertanyaan saya adalah, mana musik angklungnya? Secara orisinil, secara sini Karena, perdasarnya, dasarnya, angklung ini alat musik loh, katanya gitu. Sama kayak gitar, kayak piano sama musik kan? Nah, gitar, piano, banyak karyanya. Piano banyak karyanya, tapi dijelaskan. Dengan berbagai level, jenjang, itu di piano pun setiap abad itu ada maestronya. Maestronya, komposernya, contoh. Zaman barok itu ada Johann Sebastian Bach. Dia berbikin aransemen, bikin buah semen, dia bikin komposisi angklung. Itu ribuan karya, sekarang mungkin dengan sekian abad ada Johnson Bram. Masuk. Abad berikutnya, 100 tahun berikutnya masuk ke zaman klasik. Di situ ada Mozart. Mozart bikin lagi karya piano hmm. dengan karyanya sonata dan quartet itu banyak banget. <tuh> masuk zaman romantik, ada Beethoven. Chopin karya sendiri. Nah itu kan abad generasi itu tiap abad itu melahirkan para komposer hmm. bukan arranger lagi. buat Pembuat. Dalam hal ini alat musik piano piano, dari, dari A, B, C, dia piano, ribuan karya. Nah, di Angklung itu jadi zaman dulu, dari Angklung Buhun, mungkin Angklung fungsinya bukan sebagai seni petunjukan pendidikan, karena buat ritual, buat hmm. itu dijalankan sebagaimana mestinya, mungkin buat itu ya, karena buat um, padi, tanen Menghargai uh, Tapi ketika berubahan, ada sebuah, uh, seorang, seorang um, kreator, pada Insustigna, merubah dari petatonis ke diatonis pada tahun 1930, di situ, angklung menjadi diatonis, dan ini sudah dipopulerkan sampai sekarang yang berkembang sampai sekarang hari ini, dan belum ada karya angklung yang orisinal di mereka, kalau angklung di situ ya saya mulai tertarik. Siapa itu yang nanya deh, namanya Profesor Hubner, Hubner, Hubner siapa lupa lagi ya Profesor, dr Hubner ah, itu dia salah satu Profesor di di kampus itu di Belgia, saya lupa namanya di jalan. Itu baik balik, eh, titik tolak dari sana mulainya. Dari sana berpikir, saya malu. <laughs> iya sih. <laughs> saya malu jadi Wardang Nusa. Praktisi Indonesia. lagi. Oh, praktisi, so, saya waktu itu... Emang berpikir mah nggak ada ya? Dari dulu kok orang orang angklung itu kok Bangga. nyaman. Bangga banget merasa saya orang angklung. Bisa mainin lagu tetapi, ini. Tetapi, kita mainin karya orang lain gitu. Bagi saya <laughs> malu sangat. Karena saya mungkin tetap dari orang musik. saya harus membuat sesuatu di situ. Dan kenapa saya di angklung awalnya? Karena SMA itu saya be apa, belajar musik tradisional, karawitan Sunda, musik tradisi, kita gitu, hmm. ya. Kuliah saya belajar musik barat, barat. Waktu lulus di sini saya. Saya ini dua ilmu, waktu itu kan mayornya piano ya waktu itu ya di uh, kuliah di sini saya kecapi, tetapi ya. jadi bertolak belakang gitu. Kacau harus panjang kukunya piano nggak kukunya. Yeah. Saya bingung juga waktu itu. <laughs> Jadi <laughs> saya berpikir gimana catanya Dua disiplin ilmu ini biasa kuasai. Di angklung itu dua-duanya masukan. Di angklung itu harus menguasai teknik musik karawitan Sunda. Pondasi banget karena ritme itu ada ada di Jawa Barat Sunda. Nah musik baratnya, ragupi karena di angklung yang berkembang sekarang angklung diatonis berhubungan dengan keilmuan baik barat tentang harmoni barat tentang universalnya universal. jadi saya kira di sini dan tadi itu butuh ada sebuah terobosan sebuah inovasi di dalam musik angklung ya bukan alat musik angklung kalau alat musik angklung mungkin banyak juga pak daeng bikin dua tabung ya berkembang berkembang ada pak ujo pak ujo bikin juga tiga tabung berkembang berkembang sekarang ada anaknya pak ujo pak Yayan, dia bikin angklung soyal yang ini, iya kayak gini nih, ini angklung Toil Pak yang bikinnya. Jadi Toil, angklung tidak hanya salah orang tapi di persorangan. Oh, bisa iya. Oke, okay, itu sebuah karya yang kreatif. Pengembangan, Pengembangan karya. dari organologi, alat musik angklung Tapi musiknya, kita masih kekurangan. Dan disitulah kita mendirikan sebuah yayasan, Ibung Foundation. Jadi, mengelola, mencetak, menggirikan sebuah, sebuah, apa, banyak-banyak para komposer, para kreator kita. Jadi, setiap tahun, kita sebelum Corona ini, setiap tahun kita mem mempersasikan hasil kreatif kita karena kita tidak berbicara masalah bagus jeleknya musik tapi yang penting ayo kita berbuat dulu ya itu masalah waktu dulu kita berbuat, mengapresi kepada masyarakat kita menawarkan loh ini ada karya baru karena di luar sana di mana wana pun musik itu produknya ya karya ya. olahraga produknya prestasi <laughs> mungkin yang lain juga sama, kesehatan produknya apa dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang sembuh Obat, kayak gitu. kalau di musik itu karya dan saya itu ingin mengajak juga kepada teman-teman angklung khususnya juga di sini ini PR yang paling besar dan PR sama-sama PR sama-sama bukan, sama. bukan PR saya bukan PR Iwung ini PR-PR Anda selaku pelaku musik angklung ciptakan karya yang original buat angklung itu sendiri kalau misalkan kita selamanya masih apa namanya belajar musik barat musik apapun dimasukkan ke angklung Ya, itu biasa-biasa aja nggak ada yang luar biasa kalau menurut saya kang seperti itu karena bagaimanapun juga karya itu menjadi identitas kesenjut sendiri ya jangan sampai gini kang ini angkung sudah UNESCO, global artinya sudah tahu semua orang tapi nggak ada karyanya kan malu kan dari pembuat alat aja hanya pembuat alat saja padahal padahal kang ya saya menganalisa pencipta ataupun angklung pandai yang sutingna Pak itu mengajarkan dua hal, sebetulnya. pada yang itu, Bapak Angklung Indonesia semuanya. Pak mengajarkan dua hal. Yang pertama, pada membuat aransemen banyak jenis Angklung. Lagu Beatle Barat semuanya itu ditampilkan. Dengan tujuan, pada yang mungkin waktu waktu itu, oh ternyata Angklung ini mampu lo memainkan yeah. karya orang lain. Just, hanya, hanya seperti itu saja. Okay. Cukup. Biar mampu lo bisa memainkan, dan Pak yang juga, Membuat satu komposisi, satu satunya itu yaitu Mars angklung. Nah, satu satunya kang itu, itu pada yang bikin satu-satunya itu, dan ke sini nggak ada. Saya pernah perhatikan, <tuh> loh, pada yang padahal mengajarkan dua hal penting di situ: pada yang mengajarkan mengaransemen semen angklung, pada yang mengajarkan bikin jadi komposisi angklung mikir yang baru, tetapi kesini-kesininya nggak ngeh, nggak ngeh. -mungkin. Mungkin mayoritas pengikutnya bukan dari mengatur orang musik, karena musik itu semuanya milik keluarga. Semuanya bebas bermusik. Semuanya bisa mengajarkan musik. Tapi masalah disiplin pendidikan itu ada ilmu tertentu yang yeah. harus didapatkan dalam sebuah lembaga formal. Kan, itu kan, nggak bisa semuanya yang didapatkan. Nah, dan e, notabene hampir 80% di angklung itu kebanyakan dari nonformal kan. Gitu, makanya itu ini PR besar yang harus kita garap, memajukan agar angklung menjadi sebuah alkesenian yang mempunyai identitas tersendiri ke sini Indonesia dan mempunyai karya sendiri seperti hal musik lain pada umumnya Piano sampai sekarang ada Maxim di rumah siapa dari zaman dulu mozat semua alatnya sama loh piano nggak berubah ada tuh yang 2 dan tiga di sini sebelah nada tapi melahirkan ribuan komposer karya yang bikin dan sekarang makin bumi Nah saya harapannya aku demikian ke depannya. jadi aku alatnya sama atau inovasi alat yang baru tapi ada juga karyanya juga di sini Bukan hanya pengembangan dari alatnya ah, aja. Bukan ada alatnya saja. gitu-gitu. Kan? Kalau Jackie Blarting ngambil garis bawah untuk dari Bapak Angklung, ya. di dunia mungkin dia ya, bukan dunia, di Indonesia di dunia, aja, di dunia, karena dunia, Angklung milik Indonesia. Okay. Di dunia itu Pak Daeng Setigna. Uh, Pak Daeng itu udah mengajarkan bagaimana cara mengenalkan Angklung, hmm. yaitu dengan mengaransemen. Aransemen, aransemen hmm. lagu Barat. Hmm. Itu cara hmm. memperkenalkan. Dan, Bagaimana cara mengembangkannya dengan membuat mas angklung. Beri yang udah udah untuk jangka panjang itu udah hmm. untuk masa depan itu udah ngasih ya, bekal, masih Kasarnya bekal. Nah jadi makasih banget untuk Prof Hubner hmm. dan emang Padang yang udah bener-bener ngasih ilmu itu nggak tanggung. Emang meninggalkan jejak itu udah mana ada sih. kalau misalnya saya berpikir naif lah di sini ya, mana ada yang ngeh bahwa Angklung bisa semen dunia ini dengan <tuh> Padaeng memberi komposisi Ya Maksudnya, ya. Uh, ini loh Angklung bisa disandingkan dengan musik-musik Barat, ya. bagaimana Angklung Bisa semen dunia ini kalau Padaeng gak punya Pemikiran kayak gitu Betul. Dan yang disayangkan orang-orang hanya menyadari uh, Makna Satu sisi aja, padahal ya. ada Sisi kedua yang Padaeng yang ingin terapkan bahwa Padaeng membuat musik Angklung hmm. biar Kedepannya identitasnya identitas karya dan orang-orang penerusnya itu membuat hal yang sama. Hmm. Maksudnya dalam membuat karya karya ya. kari, jadi di saat ini cara mem Mas, memperkenalkannya, masing -masing. ini cara mengembangkan. Berarti komplit banget ya. Kumpit. Founding father kita. Asik, betul. bahasa Inggris coy. Ya? <laughs> Founding father, betul. Jadi karena pada yang dulu seorang depan eh, Pramuka, pembina Pramuka juga. Hmm. Jadi apa? Pada yang itu Ya, biasanya pada saya ke kegiatan pramuka kan kalau nggak nyanyi tepuk tangan. Iya, tepuk tangan, nyanyi tepuk tangan. SOS. SOS. <laughs> Mungkin kalau mau beli Smafur. alat musik waktu zaman 30-an susah karena kondisi negara kita hmm. dan sebagainya. Akhirnya pada yang berpikir angklung deh, kayaknya kita bisa bikin bahannya banyak. Alatnya kita ubah, kita bikin jatonis. Itu awalnya. Jadi angklung itu berkembangnya di dunia kepramukaan. Ke di Belarnya dipakai sekolah. sandi morse kayak gitu ya. Ya. <laughs> <Yes>. <laughs> mungkin nah pada yang bikin karena musik itu jadi bikin angklung ke, ke, ke permukaan jadi bikin e, kekepanduan kepanduan bikin karena ada maros pramuka, semuanya hmm. main bikin agus yang lain nah, jadi bisa mainkan karena tujuannya ingin kebersamaan dengan angklung itu bisa bisa bersama tapi sama sekarang kebersamaan itu saya kira bertolak belakang <laughs> nah banyak masih panjang bahasanya nah dari sana karena sudah apa nak di Pramuka pada impun mengembangkan kepada sekolah-sekolah, kegiatan asetik ya, dan lain Sehingga pada itu kan dari Menteri Pendidikan, Angkung menjadikan sebagai alat musik media pendidikan, hmm. sampai sekarang. Nah, tapi sampai sekarang, belakang-belakang itu, Angkung tetap masih belum di, diakui, itu alat musik Indonesia gitu kan, yang ramainya kemarin-kemarin itu kan. Ya, Sehingga, ya. kok dari tahun 30-45, <coughs> Angkung sudah di sekolah, tapi tidak, belum mengklaim bahwa Angkung itu ke Indonesia, sebelum ada UNESCO ya sebelumnya. Ya. Gitu. Yang itu rame juga perjalanannya, Kang. Jadi soalnya, soalnya di sekolah juga hanya jadi pajangan. <laughs> iya, mereka hanya buat Sebenarnya angklung itu banyak Kang manfaatnya buat pendidikan seni musik ya. Karena kebanyakan mungkin guru-guru uh, yang lainnya mengajarkan secara teoritis dulu. Dirama adalah bla bla bla bla, bla. Nah, tempo Asin. adalah bla bla, bla, bla sedangkan pada prakteknya, gimana cara mainnya ya. Nah, kalau di angklung itu kita bisa dijadikan sebagai media pembelajaran musik anak dibagikan angklungnya dijelaskan cara mainnya kita tunjukkan cara mainnya setelah bermain karena angklung itu sangat mudah kan mudah itu bayi pun dikasih getarkan bunyi kan <tuh. <tuh. <tuh. <tuh. tapi kan untuk bermain musik kita penjelasan di awal dan bunyi setelah bunyi begitu jelaskan ini namanya harmoni loh di mana dari oh ini coba mainnya yang keras sekarang. keras Halus, halus, sedang, naik, lihat tangan bapak misalkan, naik, halus, dijelaskan Itu namanya crescendo loh, ketika bunyinya main keras, itu namanya crescendo. Yang kelas jadi halus, itu crescendo namanya. Saya tahunya itu power, nah. volume. <laughs> volume. <laughs> dan <laughs> dan penjelasan aku, lusur, bapak. banyak banget memberikan efek pendidikan musiknya. Makanya itu bagus, hmm. belajar kemandirian anak. bayangin aja kan, di angklung itu, satu buah musik, Dimainkan oleh banyak orang dan setiap orang memegang satu dua nada. Gimana mau fokus coba Do Re orangnya ada lima orang tuh. Do Re gantian kan. Orang harus di, di belajar disiplin, fokus, tahu kerja kerjasama. Dia. Kapan di, itulah nilai pendidikan yang banyak di angklung. Makanya, wah itu bagus banget, sayang banget kalau angklung nggak jadikan alat pendidikan. Pendidik, pendidik, Tapi sekarang alhamdulillah berkat pada Insyafina dan beserta para penerusnya angklung bisa berkembang sampai, sampai sampai sekarang dan bisa mendunia. Tapi Kang, perlu digaris bawahi bahwa angklung dijadikan sebagai alat musik benda tabundawi. UNESCO itu sebetulnya bukan angklung dia hmm. Tapi angklung dia Itu warisan budaya itu angklung yang patatonisnya. Angklung buhannya itu. Ya, Tapi bau padi itu ya warisan budaya itu di situ. Tetapi berkat pada yang kemudian penerusnya, muridnya pada yang Pak Ujo, di situ beliau mengembangkan dengan pariwisatanya, Angklung bisa mendunia juga. Dan bisa dikenal juga itu, Angklung. Yeah. Jadi semuanya berkontribusi, menurut saya. gitu, gitu, gitu. Mungkin orang tahu nih, Angklung yang, yang UNESCO itu diatonisnya, padahal bukan. Berarti ya, ya jadi juga uh, kaget uh, bahwa Jaggi bukan orang yang ngerti banget tentang Angklung. Dan jadi nggak tahu tentang sejarah. Angklung itu seperti apa? Yang jaki tahu, jujur, Angklung Ujo hmm. di luar siapa pembuatnya ada apa? Karena di dunia pendidikan atau apa, dulu pernah dipanggil juga gitu untuk uh, jadi tamu di Ujo ya, sebagai tamu di sana, ya, ya jadi hanya tahunya sebatas itu ya, bukan sebetulnya kan Mungkin kita perlu dirusin sedikit ya bahwa sebagai bapak Angklungnya Indonesia atau dunia ya sebagai homokreator merubah dari tangan nada pentatonis ke itu pada instru tigna. Dan beliau mengapa mengembangkan angklung yang tadinya angklung buhun ada tiga tabung dengan laras pentatonis, daminatila, ya mm -hmm. laras pelog, ya eh sorry waktu itu belum pelog, laras salendro, ya <tuh> atau akan <kenapa tuh> <itu? tuh> masih ruming ya masih banget. <tuh> <tuh> Jadi laras salendro kemudian pada yang menjadi diatonis waktu itu, pada yang mem mem mem memiliki melatih beberapa murid secara musik ya, secara musik-musikalnya ada Pak Ujo juga, ada, dan lainnya, ada Pak Nadimin, Pak Agam Nadimin, ya, dan lainnya. Maksudnya, dan ada satu lagi, Panano S. Ini yang Panano S itu, betul -betul itu keajar langsung sama pada Sotigna ya, di bidang musik. Dan, sebelum wafatnya, ya, 2010, itu ketika pulang dari Belanda juga, bareng dengan saya, banyak pesan-pesan, yang disampaikan ternyata pada yang itu inginnya itu menjadi akung itu yang seperti alat musik yang lainnya banyak aranya gitu enggak seperti yang sekarang memainkan art yang sudah ada karena untuk kebutuhan pendidikan, oke okay, tidak ada masalah gitu ya kalau pendidikan yang penting anak bahagia, senang, karena tujuannya mem membelajarkan keilmuan tidak tidak masalah, suka. belajar lupa apapun juga tapi masa kita akan seperti itu terus karena akung itu kan art musik Nah, tapi Pananoes waktu itu malah berkembangnya gamelannya. <gifat tuh> Dengan labu hingga peluang Angklung itu nggak ke, kegarap. Padahal filmnya banyak banget, Kak. Kalau nggak salah, saya pernah ngedokumentasiin uh, cucunya Pananoes lagi di Sunatan. Hmm. Saya kaget. Pada zaman sekarang masuk ke rumah di Toha kan, Mama Toha, Toha <tuh> datang ke rumah rumahnya itu masuk, Gang. Kan? Tapi kok ada tempat konsernya? Nah, Maksudnya ada, ada sanggar dikit ya? Ada sanggar-sanggar nah, dikit gitu. Nah. Saya kan nggak ngerti ya. Nah, saya gitu. kan nggak ngerti ya. <laughs> <laughs> itu itu apa? Wah Kayaknya tukang mayang nih kalau pemikiran nah, gitu. anak muda nah, kan anak gitu. Muda. <laughs> ya. Hmm. Kayaknya ya seru juga sih kalau misalnya emang bandan itu masuk yang di ini ya diajar langsung. Ya diajar langsung nah. dan saya dulu serang saya, saya diangkung mungkin gurunya saya langsung, saya langsung siapa ya nggak ada yang ini ya. Mungkin saya hanya sekilas kilas aja nah. gitu. Saya aku itu mendalami sendiri sebetulnya. Men sendiri dan parno ini yang membuka gerbang buat terus diangklung gitu. Awalnya karena parno itu, ya kamu terus diangklung karena butuh orang musik yang harus diluk diangklung. Karena hampir 90% yang berkedanggung itu notabene bukan awal dari pendidikan musik. Karena yang namanya musik itu tidak hanya kita suka saja dan bisa untuk melatihkan saja. Tapi ada kajian tubuh di dalamnya tentang pengembangan. Karena di dalam musik itu kan kita tidak hanya memainkan. Yeah. Kita tidak memainkan. Tapi kita juga harus riset bagaimana cara mengajarkannya, yeah. menduplikasikan ini buat generasi yang akan datang. Kemudian bikin bukunya literasi menjadi sebagai bukti sejarah kan sekarang. Makanya Angklung itu sebetulnya bukan oleh Pak Ujo, tapi oleh Pak Daeng Sutigna. Tapi Pak Ujo juga membuat sebuah inovasi juga di Angklung. Nah, Angklung yang tadinya dua diatonis, Pak Ujo Angklung pentatonis dua tabung. Tapi laras, velok, dan madenda. Awalnya, yang buhun itu salendro, tapi Pak Ujo bikin velok dan madenda. Dan kesini-kesini kan, pada Pak Ujo udah bagus tuh berkembang. Tapi kesini-kesininya, malah konsep yang lagi yang dipakai, diatonis lagi. <laughs> <tuh>. Diatonis lagi pedeng. Dan di sana, uh, Wisata budaya gitu ya, yeah. buat pengenalan di situ. Tapi uh, yang paling berjasa buat ini sebetulnya pada institinya, menurut saya. Dan oh, semuanya berjasa pada deh semuanya berjasa Biasalah, pada, pa, pa, tapi pa, punya porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Nah, sekarang itu dari sekian lama, saya pantau itu. PR-nya tadi tetap di pengkaryaan itu masih sangat minim angklung, karya ngobrol sana itu. Makanya, saya bikin ibung e foundation di situ. Jadi, porsi itu, visi-visinya mencetak, menggerak, berkreasi dengan pengkarian musik, itu kan. Foundation, foundation hmm. itu yayasan kan, yayasan itu. Berarti ini termasuk komersil atau gimana nih soalnya? Kalau hmm. jadi nyepet, kalau ada klien yang minta uh, uh, kasih freedom, emang hmm. gua yayasan? Kalau jadi, nggak. Yang namanya yayasan itu kan lembaga non profit. Mm. Yeah, itu no yeah. Kita itu tidak profit. tadi, tapi kita itu dalam rakap pengembangan. Nah, di dalam Young Foundation itu kita ada beberapa bidang yang eh, pengembangan di satu di bidang pertunjukannya di pembinaan, ya. Terus juga ada di kita pun bikin buku-buku ya, bikin karya musik digital pun, bikin karya-karya mm. baru dalam bentuk tempora ya, repeti dan juga ada industri. Karena industri kenapa? Kita perlu peduli terhadap para pengrajin angklung khususnya banyak orang-orang yang di daerah-daerah di pelosok di tasik di mana di Bandung, di ujung sukabumi dia bikin bikin bikin angklung tapi dia tidak tidak tahu juga cara memasarkan Menjualnya. sedangkan di sana itu mereka hidup hidup dari sana gitu maka dari situ kami apa ya sekarang dan kedepannya juga akan terus mengontrol kegiatan mereka agar mereka bisa hidup semua gitu termasuk dalam pekaryaan kita setiap tahun dengan bikin semua grup SORA, ya sorak ini Soul of heritage singkatannya ya jadi kita bikin setiap tahun kosernya baru dan karya baru. Berarti suara itu band atau masuknya grup? Nah. Suara itu sebenarnya Sonopet itu nama grup. Mm. Nama grup kan. Grup angklung sebetulnya. Tapi kita dengan berbagai inovasi berbagai be be banyak jenis gitu. Menawarkan oleh kita karena kita memberikan inovasi, kita memberikan sebuah produk dalam bermusik. Oh, angklung bisa diginyein ternyata. Oh, begini juga angklung. Orkestra pernah yang ini pernah. Tapi setiap pentas kita 10 karya itu karya baru semua, komposer semua yang bikinnya karya. Saya teman-teman semuanya main karya baru. Kost berikutnya karya baru lagi. Berikutnya baru lagi. Kita udah 4 tahun sekarang. Jadi dengan di, dengan seperti itu, saya kira ini bisa menjadikan sebagai apa ya? Motivasi buat teman-teman terus berkarya lo gitu. Dan bisa masuk ke Ibung. Silakan siapa saja yang mau bergabung, kita tidak ada bayaran apapun. Kita berkecak buat mengembangkan musik angklung ini biar lebih punya identitas sebagai alat musik. Wah, ya. Sora Son of Heritage dan itu bahasa Sundanya tuh suara, suara. Artinya suara itu suara. Ya, saya juga termasuk yang kepoin tentang Iwung Foundation itu keluar kan nama Sora di YouTube ya. Tre ni Ya itu kedengeran banget sih angklungnya berasa banget gitu dan cepet banget ditangkap sama kita gitu orang yang awam pun. So, bener benar ya Sora itu berarti grup yang isinya bisa berganti-ganti ya. Betul. Itu berarti komersilnya. Uh, Ber ya bisa di bidang komersil tapi sebetulnya kita enggak enggak <laughs> <laughs> Itu karena kita beberapa tampil kita ada tampil di luar jawa di mana kemarin kemarin juga 2000 ya kemarin sebelum corong itu kita ada dua negara kita mau manggil kita ke Amerika sama ke Australia Kemudian cuma Corona, konoha, datang. kita pending semua, karena... dan cita-cita kami semuanya ke pending dulu. Hmm. <laughs> Tapi kita tidak terus berarti berkarya. Kita sekarang lebih literasi dengan karya yang lain. Kita Jadi disuruh kita... tarik nafas dulu, kita hmm. disuruh terlalu, menyiapkan senjata terlalu. dulu sekarang. Terlalu, itu tukang, betul, betul. Betul, dan buat sekarang itu diangklung, uh, tidak selalu tidak terlalu situ belajar ya. Kan, karena kalau ibu itu lembaga non formal, sekarang formal pun ada. Sekarang, sekarang di SBI ada jurusan. Angklung di situ hmm, yang mau kuliah Angklung fokus kepada angklung bisa ke ismi juga di saatnya karena ada mata kuliah Angklung bahan batu ya bahan batu dan pengajarnya saya juga kita <laughs> ketemu lagi kebetulan ketemu lagi. nanti di ibu rumah saya ya, di sini temu saya juga dan ada, ada, ada lain juga teman-teman yang lain seperti itu uh, jadi bagi dunia Angklung saya kira sekarang uh, ke depannya sih mulai terarah mau arahnya mau kemana dan sekarang pun masyarakat sudah ada munas dan lain-lainnya, -lain gitu ya. Dan sudah berlangsung sudah ada ketua baru, mudah-mudahan memiliki visi-misi yang baik, yang jelas, buat pengembangan. pengembangan angklung, masa depan angklung. Tidak hanya pelestarian saja, tapi pengembangan, terutama dalam pekarya khususnya. dan Kesejahteraan para pelaku angklung perlu dibantu juga diperhatikan buat kedepan seperti ya apa? Misalnya, soalnya kita kalau berbicara tentang ekosistem angklung, hmm. di sana ada pembuat angklung, ada, ada pemain angklung, ada, ada pengajar angklung, ada. dan ada apa lagi ya? Sebenarnya itu ekosistem paling penting itu pertama satu orang desa dulu kan. Oh ya biasa. Karena mau tidak mau apa yang kita lakukan itu orang biasa. Biasanya itu timu dari kalangan ak akademisi, akademisi yang ya. tahu tentang pakai kebutuhan ini. Mulai dari para pengrajin angklung, ya. Mulai dari penanam kebunnya juga, hmm. kebun bambunya. Karena ini juga bambu sulit kan sekarang. Sulit bambang sulit karena cuaca yang ekstrim berubah-berubah. Akhirnya yeah. nggak terlalu kering sih bambunya. Ada proses tertentu yang biar itu kering banget. Bagaimana kita membina para uh, petani, petani ya, terus para pengrajin, pengrajin angklung. ]nya mengelola marketingnya juga buat pemasaran Cara Angklung jualnya. kemudian juga yang menerima juga otomatis yang beli angklung juga ini terutama sekolah sekolah kan di Indonesia, ya, maka dari pemerintah ini angklung segera dianjurkan dan para para orang-orang yang sudah menerima dana awalnya buat angklung belilah buat angklung jangan beli musik yang lain. Ya, Tahun sekali kayaknya bisa ya. Bisa karena saya tahu sendiri anggaran dari pemerintah pusat itu seperti apa. Itu ada anggaran buat angklung malah saya udah setelah survei ke lapangan. Tidak juga semuanya boleh sama angklung, boleh boleh sama keyboard, sama band yang lainnya. Nah, itu ada alokasinya sebetulnya. Kenapa? apa? Ketika Anda di sekolah-sekolah membeli angklung, otomatis ada membantu. membantu para pengrajin angklung, membantu para petani yang... Itu ada semuanya, kemudian dibutuhkan seorang pelatih. Pelatih dengan punya standarisasi musik yang baik tentunya terhadap angklung. Selain itu juga dibutuhkan suatu bahan, bahan ajar, dibutuhkan suatu riset, buku-buku atau Yang berikutnya adalah seorang pem, apa dari lembaga pemerintah menyediakan suatu kegiatan buat mereka bereksistensi, bereks, berekspresi, panggung. Panggungnya lah. memberikan lahan, warna, wadah gitu ya. Wana wana, bermain, wadah bermain buat mereka terus jadi eksisnya jalan gitu. Dari ini apa namanya? Dari kegiatannya pengrajin buat angklungnya pelatihnya, eventnya juga jalan semuanya, penontonnya jadi gak bingung penontonnya ada, dan penting juga adalah, para sponsor juga belilah bantuan, karena Anda bisa, bisa, uh, sebagai punya pengusaha, PTN sebagainya, Anda berkewajiban dengan CSR 2% buat kebudayaan jadi tolong dikeluarkan untuk angklung itu sendiri, karena ini sangat penting juga, Kang jadi, jadi semuanya menjadi support system, system. setiap bagian, Betul. ya jadi kalau itu berjalan semua, saya kira akan ini akan hidup sehat kan gitu. Dan bu oh, bukan jadi hal yang sulit juga sekarang aja udah mendunia apalagi secara ekosistem udah benar ya, betul kan? Malah gini kan. Itu ada lembaga di Eropa kan yang kontak ke saya, di Australia juga ngobrol. Yuk, kemangin angklung di sini. Malah ada yang pindah warga negara. <laughs> ada yang suruh ke pindah jadi warga negara saya. <laughs> ada yang mau ngebajak saya kan kalau itu. Kembangkan di sini, saya support itu orang pemerintah yang ngomongnya, orang pemerintah, saya support dengan kegiatannya semua ekosistem kita tadi sebutkan, kecuali bahan dari bahan pertanian pun pertaniannya dia siap buat mengembangkan riset dan mengembangkan bambu di negaranya, <laughs> malah resmi kayak gitu, makanya ini ikut bukan, salah bukan ikut bukan, ini apa namanya ini pr yang <susuk> harus kita bareng duduk bareng tenang tenangkan emosi kita masing-masing. Yuk kita bangun angklung ini biar milik berkembang. kita bersama ber berkembang. Bukan ya. iku, temen -temen. Ya. <laughs> ikut teman-teman. Kalau ikut mah nanti pikniknya ya, aja. aja. <laughs> jadi maksudnya ya <laughs> di mana di saat di Indonesia sendiri ekosistem hmm. angklung itu udah benar, uh, udah selaras lah ya. Bukan. Hmm. Sekarang juga benar, cuman hmm. kurang selaras. Hmm. Di saat udah selaras, jadi yakin bahwa yang menghargai yang menghargai musik angklung itu bukan orang luar aja betul tapi orang Indonesia juga bakal ada timbul lagi ke benar-benar ya saya sangat disayangkan banyak sekali nilai-nilai kebudayaan atau budaya-budaya yang dihargai itu di luar negeri hmm. bukan di sini hmm. ya siapa tahu generasi muda kita dan kita sendiri pun lebih respect Untuk angklung itu sendiri betul. karena gini kang ketika kita sudah menjadi kita sudah melangkah ke negara luar atau apa gitu yang menjadi nilai bangga bagi kita sebagai orang negara itu ada lihat dari budayanya budayanya bener karena orang akan tahu oh kamu dari sini ketika orang memakai batik oh you from Indonesia oh uh -huh. langsung ada angklung nah, Indonesia gitu kan kalau salah seperti itu jadi orang akan mudah itu budayanya nah sedangkan di, di masyarakat kita sendiri korupsi Indonesia <GALAN> nah, itu oh, bukan <gayalah> bukan maaf intermejo. <gayalah> <laughs> ya tidak semua mendukung gitu ayo kita mari mendukung makanya dengan program pemerintah semoga benar-benar terlaksana ya dengan adanya angklung di seluruh pulau angklung di seluruh negeri dengan itu maka angklung akan hidup. Berarti yeah. satu pesan lagi buat pemerintah bukan hanya bumn untuk negeri hmm. tapi angklung untuk negeri betul karena itu menjadikan identitas bangsa kan. bangsa Indonesia ada klung ya, support kita terus ya guys <laughs> support kita terus. ya supportnya <laughs> channelnya Pak <laughs> Kang Jaki nah, semoga channel ini bisa menginspirasi banyak para musisi yang lainnya juga ya semoga terus berkembang kan gitu kan. Ya, makanya konsep Mari Berkenalan kita Jaki nggak bakalan gak. bahwa hmm. ada pergerakan yang hmm. akan melakukan dengan uh, Iwung Foundation hmm. Tau nggak, Kang? setiap kegiatan Iwung itu kami cross dana sendiri loh hebat sih bukan hebat kan setiap harusnya kan kita ada sudah coba ke beberapa perusahaan, perusahaan perusahaan perusahaan karena kita mungkin uh, belum mempunyai nama yang kuat Ayo. sehingga ini siapa ya ini siapa maksudnya saya pun nggak mau berhenti dengan kondisi itu gimana caranya dengan keterbatasan kita bisa membuat sesuatu yang buat yang penting kita. Yang penting, yang, penting, yang penting kita bergerak yang penting kita bergerak Insya Allah ke mungkin setelah nonton video ini, banyak-banyak orang yang ngebantu Amin, khususnya, Soalnya, ini. ya bukan curhat teman-teman. Di saat kita bikin karya, ada sesuatu yang kita nggak pernah mikirkan dari sebelumnya. Maksudnya kita nekat, maksudnya kita nekat. Kayak bikin video ini pun kita berkarya bahwa kita dengan dana yang hmm. kita punya, yeah. dengan modal yang kita punya, kita berangkat. Tapi di saat makin berkembang, makin berkembang, ada sesuatu hal yang mungkin kita harus tahan, ya maksudnya yeah. perkembangan itu biasanya harus sebanding dengan apa pengeluaran lagi, oh, makanya disitu kadang support system dari lingkungan kayak misalnya perusahaan, hmm. pemerintah itu mungkin bakal ngebantu banget kayak Yiwong Foundation, apalagi di sini yayasan yang bukan profit, ya terus perusahaan mungkin ya yang CSAT. Yang... dalam hal ini sih kemarin sempat ada beberapa perusahaan dari PLN ya, sempat sebelum Corona pas Corona hmm. udah berhenti lagi sekarang. Karena kita programnya setiap tahun Kita terus berkreasi Kita harus akan pernah berhenti Sampai kapanpun Terus berkreasi dalam bentuk apapun gitu ya Kepentasan Dalam bikin literasi buku atau apapun Bikin karya-karya yang penting Menyelamatkan uh, ekosistemnya Ya itu, betul. itu kan betul Ya sedih juga ya Kalau mendengar curhatan-curhatan Ya maksudnya Di sini sedih bukan merasa kasihan cuman saya sendiri Gak terpanggil maksudnya gak Gak bener-bener mencari tahu tentang siapa kebudayaan, kebudayaan ini hmm. lagi keadaannya kayak gimana Karena setelah ketemu narasumber-narasumber dari mari berkenalan aja saya jadi lebih paham hmm. Yang namanya konsep mari berkenalan itu saya ingin mengenal dunia dan mengenalkannya kepada teman-teman hmm. Di saat saya ingin mengenal dunia itu atau bidang itu saya harus kenal orang-orang yang menggeluti hmm. Makanya tercetuslah konsep mari berkenalan ini nya asik banget sih ngobrol dengan ayah di Kalau misalnya kita berbicara Ewong Foundation, kita bicara Sound of Heritage. Suka sih. Sound of <laughs> Heritage. apa target yang lagi Eh sekarang jangan target dulu deh. Apa yang sedang digarap? Yang sekarang karena kita kondisi lagi corona gini ya, corona gini ya. Kita uh, kita sebelum sebelum corona itu lima hari, Kang. Kita ada pentas. Jadi setiap tahun kita ada sora Orang satu itu di bulan Maret. Biasanya kita konser di hari musik nasional, tanggal 9 Maret. Di sana kita pentas. Nah, pas kemarin itu, konser keempat ya, mau ke keempat, mau pentas lima hari lagi di-cut. Pada penonton udah banyak yang konfirmasi mau datang, hmm. mau ini konser, mau ada sponsor waktu itu. Tapi di-cut dan kita nggak jadi kepentas. <laughs> Pada itu latihan udah lama, karya-karya hmm. baru kita masih ke sekarang. Dengan course seperti ini, saus berpikir ulang apa yang harus saya kaos kami lakukan dengan kondisi seperti ini. Jadi kami sekarang lagi fokus kepada literasi, kita lagi bikin buku. Kita lagi mengarang semen lagu-lagu semua di lagu daerah di Indonesia semuanya. Dan apa namanya? yang penting buat angklung lah, terus buat kemajuan angklung kedepannya. Jadi ketika sudah corona, kita langsung karya lagi. Karena kita nabung karya sudah banyak. Siap ini teman-teman Ya, gitu makanya itu Ya, mudah-mudahan ini segera berakhir corona ini, amin, amin, da. dan semua pihak terus mendukung kegiatan kami gitu karena kami sifatnya buat pengembangan di yayasan ini dan uh, saya harap Angklung akan terus eksis dan akan memiliki apa namanya ciri khas karya tersendiri terus tim itu sih harapan kami di bum itu dan karena uh, apa namanya melihat mungkin ada dua yayasan ya yang di Angklung yang pertama yayasan dari ojo tapi program saya tidak tahu tapi kalau ibungi kita uh, benar-benar dari ide dari di, kita dari, dari kita oleh kita untuk kita bareng-bareng bergilia buat berjuang gitulah dengan tempat selalu nomaden pindah-pindah tapi kita nggak pernah di, berhenti berarti semangat uh, terus maju sampai kemarin terjadi yang terdekat kemarin kita ada ada kita kemarin ada projek, ada ada ada proyek ada undangan tampil ya udah sekian lama ya sekian bulan bisa tahun dan kita mau tampil, ternyata pas tampil kita butuh latihan hmm. latihan di rumah saya, itu tetangga berisik juga akhirnya masalah juga, sampai kita sewa studio <laughs> jadi sewa studio band? Uh, studio band ya, kemarin sewa studio band dan tampil acar ya gimana lah kita berpikir, yang penting solusinya kita capek, gitu yang penting gak berhenti dengan tantangan ya maksudnya kita tantangan, tantangan selalu ada tantangan ada kan, tantangan selalu ada dan tantangan itu ya paling berat sebab tantangan dari, dari lingkungan kita yang paling berat itu yang paling berat, <laughs> dengan kita. Tanya ya, sebenarnya untuk masa depan angklung, dan, terutama kebudayaan angklung ini, jadi bilang kebudayaan kebudayaan angklung ini, tanggung jawabnya itu bukan ada di Ayadi, bukan ada di penerus-penerus oh, Saung Mang Ujo, oh, tidak, itu tidak, bukan. Tidak. Bukan dari generasi-generasi penerus yang Sutikna, bukan. Itu ini adalah tradisi, ini adalah kebudayaan kita sebagai warga negara Indonesia, terutama kita sebagai warga negara Jawa Barat. Hmm. Eh, warga provinsi Jawa Barat itu udah tanggung jawab kita bersama, betul? Ini angklung ini sudah Indonesia kan? Iya. <laughs> angklung sudah Indonesia, jadi malah setiap pulau, setiap provinsi, ini angklung Indonesia sekarang iya. itu. Ya. Cuman kebetulan lahirnya di, lahirnya, di eh, lahirnya di Indonesia, di Jawa Barat. Jawa Barat, kita hmm. gitu, kan, jadi, angklung ya maksudnya ngajak juga untuk teman-teman yang di lintas bidang yuk kita sama-sama sama-sama menyuarakan hmm, betul -betul. menyuarakan bahwa angklung itu ada ya ada kayak ujo ada Iwung foundation dengan suara itu ada pergerakan-pergerakannya kita nggak cuma ngomong wah oh, jangan mau ntar diklaim mama itu diklaim hmm. jangan hanya ribut itunya tapi ributlah untuk membantu pergerakan itu setuju kan malah gini kan, saya perlu, apa namanya, sempat di awal, itu ya kemarin-kemarin gue hanya masalah klaim-klaim itu, hmm. masalah alat musik angklung hmm. ya ada satu komunitas, ada satu orang gitu ya, dia membuat suatu inovasi dan ketika ada orang yang mem mem mem mem memakai, itu seolah ada seperti permasalahan di situ gitu permasalahan, padahal bagi saya, menurut saya, dan menurut banyak orang yang lain, malah kita harus bangga loh kayak gini, saya punya bikin karya, dimain sama orang gitu Seneng-seneng aja sih iya. versi-versi-versi Cuma gini, yang sap -sap sama, yang bikin piano mungkin waktu jangan di dulu, dia bikin, nggak berpikir, angkul kok sampai eh, piano nggak se sekarang gitu kan. Dulu pikiran dia, malah dia senang pasti di bikinnya oh, angklung saya ternyata manfaat bagi banyak orang. angklung saya dipakai sama konser orang. Oh, uh, seneng sekali saya bikin sesuatu. Karena orang itu nggak harus dikasih tahu. Orang akan tahu, itu buat buatannya dia gitu. Dan bagi saya, disitulah tingkat kedewasaan kita dalam menyikapi permasalahan dan saya harap di dunia angklung pun seperti itu apa yang kita bikin apa yang konsep ketika dilakukan orang angklung biarkan saja karena kita mau bikin tujuannya ya buat masyarakat gitu Dan jadi konsumsi seluruh dunia iya, harusnya kayak Rusia ya, kita harus siap. soalnya uh, tugas kita bukan melindungi angklung tetap ada di Indonesia itu ya. dalam bentuk fisiknya mm -hmm tapi tugas kita itu lebih ke karyanya. karyanya dan hidupnya angklung itu bukan hanya dari bentuk barangnya mm -hmm. barangnya bisa dimainkan orang Afrika, mm -hmm. orang Amerika, orang okay. Eropa mau dipakai mereka, yang penting kita tahu karya dan tahu asal, -asal, asal, -asal angklung, asal-usulnya -asal dari mana, dari mana? Ya. Tahu orang juga bakal nge piano ya. itu bukan dari orang Indonesia mm -hmm. walaupun dipakai sekarang banyak banget, orang Indonesia ya. jago ya. banget dan juga. sama sekarang ga mempermasalahkan mm -hmm malah mereknya beda-beda ada memerk Yamaha merek apapun itu mereknya iya. tetap itu piano <laughs> tidak makin masalah gitu kecuali mungkin angklung diganti namanya dengan alat yang sama itu jadi masalah nah, betul betul kalau ini masalah. kan tetap namanya angklung nggak jadi bahasa Inggris itu angklung tetap angklung <laughs> gitu. makanya kita itu terlalu memperdebatkan fisiknya harus ya. ada di kita betul padahal kata saya juga setuju sama hmm. Kang. Iya seru-seru banget kayak misalnya uh, dream theater yeah. uh, beli satu set untuk personilnya. Hmm. Ya enggak masalah enggak masalah ya. Maksudnya kita bangga ya. Yeah. Oh itu Indonesia main di situ gitu. <laughs> jangan jangan hanya menawarkan uh, harus kita yang main di hmm. mereka. Soalnya kita punya kebudayaan yang beda dengan sistem pekerjaan yang berbeda. Hmm. Makanya mereka kadang-kadang orang luar itu berpikir Udah deh, saya belajar ke sana. Hmm. Saya bawa alatnya ke sini. Ya. Untuk mengembangkan di sini. Karena hmm. emang cara sistem kerja udah beda banget sih. Orang, -orang luar sama kita. Hmm. Kan? Itu jangan terlalu pengen semuanya di akuisisi sama kita. Ya. Ada beberapa yang emang udah selayaknya sekarang bukan udah dikunci lagi, kayak misalnya. Mungkin Malaysia pengen mengembangkan di sana. Hmm. Ya kita cukup siapa? kirim yang ngajar kirim siapa. Yang ngajar siapa. Biar asal usulnya gak hilang. Hmm. Alatnya kita kirim dari sini. Hmm. Kan di sana kan ada pohon bambu. Yeah. <laughs> kita ada di Indonesia terus. Jadi angklung itu pasti akan. Jadi jadi setuju bahwa angklung kedepannya harus kayak piano. Harus ada di mana-mana. Hmm. Mungkin piano itu mau yang murah atau yang mahal. Hampir setiap rumah punya piano. Nah, gitu. Angklung harus kayak hmm. gitu. Ya, bukan hanya sekolah, tapi tiap rumah harus punya angklung di seluruh dunia. Hmm. Itu itu bagus banget ya. Kalau situ. tapi maksudnya jangan jauh-jauh dulu lah. Minimal kita aja dulu sebagai warga Indonesia, ya setiap provinsi, setiap kota, kabupaten, ya, rumah, sekolah, di Indonesia rumah, ya. minimal ada itu sudah membantu para ekosistem Angklung ini gitu ya. Mulai dari pengrajinnya, dari pelatihnya, pengajarnya dari sekolah, program sebagainya itu eh, pasti akan hidup gitu. Jadi ini perlu kerjasama semua pihak, karena ya. ini, semua pihak dan semua, pihak, bidang. semua bidang, agar ekosistem Angklung ini tetap hidup, tetap lestari gitu terupanya. Nah, sekarang target kedepannya dari Iwung dan Sora target ke depan ya tentunya kita punya target yang pertama mungkin kita akan berusaha untuk e, koordinasi lagi dengan program yang kemarin tertunda ya beberapa hmm. kita ada ke luar itu ada program itu buat e, apa namanya program musik kan di situ hmm. karena ada mau kerjasama juga dengan lembaga luar tentang musik ini dan berikutnya juga program rutin seperti biasanya kita akan terus konser seperti biasa konser di Indonesia juga dengan karya-karya baru lagi dan kita juga lagi bikin album juga mudah-mudahan album cepat tuntas ya suara ini. Jadi kan bikin album tentang uh, musik angklung ini gitu, aku dengan karya-karya baru ini juga. Video klipnya kita bikin nih. Ya siap, kita, kita bikin kita, kan bisa nih. Kerja kerjasama ya, nanti. Iya, ya. kita bikin nih video klipnya. <laughs> video klipnya. Ini <laughs> seru <laughs> ya? Ini seru ya? Seru ya. ya? Seru. Kita bikin, karyanya udah ada ya, ada beberapa karyanya kita tinggal, ya kita terus lampirkan lah. Iya. Nanti tunggu-tunggu tangannya aja kita kapan mau. Ini tak penting. Orang sekarang lagi ada berkegiatan aku masing-masing banyak. Silakan, yang penting kami pun tidak berhenti, terus berkaya, gitu. Di dan teman-teman uh, atau lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang angklung pun, uh, Ayadi dan Iwong Foundation malah ingin mengajaknya berkolaborasi. Kita Betul. bukan saingan, maksudnya Betul. di bidang ini tuh Betul, kan? dengan banyaknya itu kita bergerak lebih mudah. Betul, Kang. Iwong Foundation itu karena logonya pun kita ada tiga, seperti mulut orang, kita... Siap pakai, dengan siapapun kan. Selagi itu ada kolerasi dengan hubungan dengan yang lain, dengan angklung kemajuan angklung. Ayo mari kita kerjasama. Kita bukan musuh. Kita ber saudara. Karena, yuk kita senang lah dengan satu rahmi bersaudara. Insya Allah rezeki kita juga bahkan berkembang. Rezeki mengikutin, rezeki Makanya kalau kita menjadi apa eksekusi diri, kita akan jauh. Justru kita e, gini kang, Karena, pertama juga ada satu lembaga formal ya, yang di bidang angklung. Dia udah kuliah angklung, kemudian dia lulus. Dia kadang bingung juga mau ngembangin di mana ya. Iya. gimana? Tujuh masuk sok di sini. kita Jangankan hmm. bidang angklung, kita iya. aja kuliah mau jurusan apa juga setelah ya. itu uh, kemana ya? Oh mungkin bang menerima saya. Ah. <laughs> <laughs> Jadi banyak itu sok jangan kita berkegiatan berkesplorasi itu masalah kerjaan itu masing-masing gitu. Siapa tahu dari kami juga ada solusikan gitu. Kira ya itu membuat program kedepannya mungkin sementara, kebun nggak muluk, muluk karena itu satu-satu, lebih baik satu-satu kita satu, tuntaskan. ya ada hasil daripada gitu, banyak program nggak kelaksanain, akhirnya jadi ya, sia-sia, kan? saja ya, aja ya, ya, gitu. berarti ya, jadi pengen mengeluarkan step membawa ayadi di dunia angklung ini berarti kehidupan dan sumber kehidupannya dari akulah. Iya, bisa ya bisa ada taman juga. <laughs> Jadi tetap, tapi uh, di Rus ada angklungnya itu, ada angklungnya. partnya ada. Di, di angklung itu udah sampai seperti itu kan? Ada. ada. Saya punya toko online angklung juga, ada juga di situ. <laughs> Dan kadang saya, saya juga sering apa namanya diundang oleh dinas-dinas budaya di Kuningan, di Bogor, di sering untuk untuk apa? ngisi workshop guru-guru sekolah seni budaya seni -sini musik SMA, smp sd gitu sering kalau kondisi dengan normal kayak gini sering sih nah pas corona ini aja mungkin kurang karena semuanya daring ya iya semuanya online jadi mungkin agak sedikit kurang kalau lagi normal saya ke ke ke Garut ke Bogor ke Sumedang ke mana mana sering menjadi apa diundang sebagai pembicara dalam penataran guru-guru seni budaya biasanya, biasanya seperti itu iya sih kalau dinas pariwisata dan budaya itu konsenarnya konsen banget ya? ya dinas budaya dan dinas pendidikan juga pendidikannya ya. apalagi ini kan kayak video ini mari berkenalan ke orang-orang itu ya oh. maksudnya bisa <laughs> sekarang lagi sulit gini kita bikinin video gitu uh, untuk ini yeah. ya pesan supporter uh. enggak sih sebenarnya mari <laughs> berkenalan itu bener-bener ya banyak hal saya nggak bisa bilang tentang apa cuman kadang di saat saya mau mencari sosok tokoh atau penggiat sesuatu di humas Jabar pun hmm. Nggak kumpul, ya karena nggak tahu. Ya, ada sistem mungkin di dalam. Ya, harusnya kan uh, kita, saya sebagai anak muda, pengen mempelajari sebut saja, hmm. misalnya uh, wayang, hmm. wayang Sunda kayak gimana, siapa ya. aja orangnya. Misalnya, saya mengarahkan satu nama orang hmm. yang saya kaget, kok, tes, uh, hanya satu kayak clipping berita aja. Oh. Uh, yang saya harapkan bahwa Dinas Jabar ke depannya di Humas ya Humas Jabar ke depannya Di saat Udah menyangkut sebuah kebudayaan Mungkin bisa ditelusuri malah Bisa di Lucu gitu Maksudnya bukan lucu ya Keren gitu Kalau di Humas Jabar itu Atau Humas di Indonesia itu uh, Kebudayaan itu udah ada Company profile-nya Ada hmm. siapa Misalnya Angklung ya. Ada Ujo Ada Iung Itu ada gitu Company profile-nya kayaknya keren ya Ya. Jadi bisa diakses sama mahasiswa Betul. dan lain-lain. Harus harusnya, hmm, kita udah teknologi ya nah, Harusnya harusnya walaupun kita tetap harus ketemu orangnya, tetap tapi kan mu. seenggaknya kita bisa riset di sana. Saya nggak bisa riset untuk beberapa hal, jujur. Kayak sekarang saya narasumber saya Ayadi tentang Iwung pun, kalau bukan tulisan-tulisan dan berita-berita itu, saya nggak bisa riset. Hmm. Saya harus ketemu dengan orang-orang yang dekat dengan Ayadi. Begitu juga dengan salah satu narasumber saya ke depannya itu ada pembuat, penerus pembuat wayang, hmm. ya saya nggak bisa riset tentang mereka. Hmm. toh di berita atau di internet itu, generasi ketiga saya ketemu orangnya, hmm. saya anaknya langsung, hmm. berarti kan generasi kedua. Iya. <laughs> sedih ya maksudnya nah. kan kayak gitu. Ya ini PR kita bersama, betul, bukan betul. menyalahkan mungkin. Ada sistem yang kita harus benahi sama-sama. Betul, Betul Mungkin dari kitanya juga kurang noel eee. pemerintah, mungkin eee. juga seperti itu. Eee. Jadi ya mungkin dengan video-video kayak saya ini, quad ya, mari berkenalan, mungkin banyak juga video-video lain gitu yang lebih eee. mengangkat pergerakan-pergerakan uh, bawah tanah. Kita sebutnya bawah tanah ya, seperti... di atas tanah nginjek ya. <laughs> <laughs> nginjek di atas tanah, nginjek di atas tanah lah. Kita pergerakan minyak di atas tanah aja kan, <Gujuh> tapi tanpa disadari. Tanpa sadarilah <Gujuh> Jadi sekarang itu banyak banget. Upgrade aja lah. Upgrade. <Gujuh> up <-ground. Gujuh> Masalahnya jadi ngerasa banyak banget pergerakan itu di atas tanah, tapi kok kita nggak menyadarinya. Makanya maksudnya itu kita ketemuin banyak orang. Itu proses pembelajaran banget. Jadi makasih banyak ke ya. di bawah Banyak banget proses pembelajaran. Prosesnya ya dijadi sekarang di on cam dan off cam yang kita obrolkan. Kalau mau tahu kontak saya aja nanti saya ceritain <laughs> yang di off cam. Kontak saya aja. Nah tapi itu proses sih. Ya. Kalau di dunia saya di dunia fotografi dan videografi itu ada perpindahan alat dari analog ke digital. Dimana orang-orang kayak teman-teman yang banyak di analog sekarang di digital pun tetap pendekatannya analog karena di sana ada proses. Hmm nah makanya saya benar-benar senang banget bisa tahu proses Ayadi bisa sampai saat ini. mungkin pas di saat video ini udah <tuh> kaya malah Ayadi udah jadi satu sosok yang baru lagi Enggak, sekolah saja jadi sendiri aja kan? Iya kan seperti ini dengan peran yang berbeda dengan peran yang berbeda mungkin ya kedepannya pun terus belajar kan karena belajar itu dunia, dunia ini sih. terus dinamis lah pergera zaman terus berubah siapun harus ngikutin merasa wah sedikit ketinggalan oh, betul betul betul Makanya ya maksudnya saya juga ketemu dengan narasumber walaupun sesepuh-sesepuh mereka pun selalu ngingetin saya hmm. eh, Jak belajar itu sama yang muda pun kita belajar loh. Betul betul setuju. karena mereka yang lebih paham tentang dunia ini, ya, ya, dunia ini betul. Pada saat zaman sekarang hmm. kalau misalnya kita anak muda itu nanya tahun 90-an ya maksudnya tahun ketika kita remaja kita bisa lebih tahu betul. Karena nggak ada yang jago kan J Jago itu ada masa-masa dari masa-masanya ada yang jagonya, jadi semua itu tergantung pada zamannya. Iya. Jangan siapa yang kita bisa ngikutin. Kalau cek bahasa Sundama kan pindah halnya, pindah tampian gitu kan? Jadi apa ninung kawaku mimpa kak zaman? Okay. Artinya. Uh, artinya. Jadi kita jangan hilang jati diri kita, tapi kita pun harus hidup pada zaman sekarang gitu. Ya. gitu. Jadi uh, kalau bahasa modern lagi kontemporer mungkin aja. <laughs> jadi kita jangan uh, alergi dengan perkembangan jaman gitu kan dengan perubahan itu ikutinlah itu Justru, itu akan sahabat kita itu akan bisa ngebantu kita buat lanjut ke depan sih gitu kalau saya pikir seperti itu sih Mantap. <laughs> obrolannya oh, keren banget untuk episode kali ini makanya untuk nanti kita bakal tampilin di deskripsi uh, IG Facebook, ya. eh, dari data pokoknya data Iwong Foundation teman-teman kalau mau nyari Iwong Foundation di mana, nanti kita bakal tulis di deskripsi terima kasih banget ya, untuk Ayadi ya. udah menyempatkan waktu dan semoga nggak kapok semoga kita bak bakal banyak frekuensi-frekuensi yang kita bisa jalanin bareng-bareng lagi Amin. dan terima untuk teman-teman yang udah nonton sampai ketemu di video berikutnya ya sih kan.